Oh bro, bro, semuanya, ketemu lagi bersama gua, Uchov, di GTA Lima, wih! live nya ya bro, bro oke pada hari ini kita bakal lanjutin lagi mau cari rumah ya cari rumah yang gue maksud gitu ya bro bro tapi ini uh, aku balik lagi ke rumah gue yang kemarin ya ini karena uh, belum dapat rumahnya coy kan kemarin itu mau beli kan tapi gak ada gitu gak di jual mahal ya bro, bro. jadi ya lah ya oke jadi kita pada hari ini uh, langsung saja mau cari rumah lagi dan kemarin gue udah ditelepon sama si uh, siapa tuh si temannya gua lah pokoknya ya itu gua uh, teman SMA lah ya bro gua lupa namanya gua itu udah ditelepon ya ditelepon terus di, ada disarankan buat beli rumah itu ya bro dan rumah itu gua be masih belum lihat tapi gua udah beli woy dan gua sekarang dan sekarang gua udah ngirim uangnya ya ke dia dan uh, uangnya itu random aja gua uh, ngirimnya coy karena uh, gua banyak sekali ngirimnya ya jadi karena gak ya gua orang kaya ya ya eh, maaf, maaf maaf nih maaf maaf ya Ya iya bro, bro, tapi sebelum kita berangkat ke menuju rumahnya tadi ya bro, bro, tapi gua nih belum mandi ya ini kan pagi nih masih nih ini matahari aja masih baru di sini coy Jadi gua mau mandi dulu dah ya oke kita bakal mandi <tuh> Oke okay, waduh kok kotor ya aduh coba kita lihat di bawah nih Aduh rada-rada uh, kotor ya di bawah sini ya oke kita udah mandinya udah culup gitu aja ya <tuh> Dan juga gua mandinya pakai baju coy ya jangan ditiru lah ya <tuh -tuh> Jangan ditiru coy ini kok gak naik-naik dah Oke okay, sip, kita udah mandi, sehari sebentar lah ya. Oke okay, sip, dan kita bakal keluar. Oke, okay, cop, baik-baik ya, cop. Di sini cop, nih, jadi rumah lu lagi, cop. Kemarin gak jadi, gue berinnya ya. Karena gue, uh, eh, di hari ini gue uh, numpang nginep ya hari ini. <laughs> Karena kemarin belum dapat rumah, coy. Oke, okay, dan sekarang sini, widio, gue dikirimi mobil ya, bro-bro. Dikirimi mobil sport yang sangat-sangat mantap ini, coy. Waduh, kita bakal pakai ini ya. Dan ini gua beli ya, be, Bukannya gratis ya, gua dikirimin ya. Gua ini dibeliin eh bukan gua gua beli sendiri, coy. Tapi gua eh, langsung delivery gitu ya dan mereknya apa nih? Frozen, frozen, kok jadi frozen ya? Aduh, oke, okay. jadi kita uh, ini uh, isi dalamnya kayak gini ya. Terus kita lihat map dulu ya. Rumahnya ini kan uh, udah menjadi istana gua kan? Jadi uh, ini dia ya, ini rumahnya nih. Wow, oke, okay. ini yang bentuk istana ini ya, bro. Bro, kita bakal menuju ke sini ya. Oke, okay. lumayan jauh ini per, uh, perjalanannya ya nih berapa kilometer ini ya kira-kira aduh lumayan jauh lah ya oke okay. uh, oke okay, langsung saja kita berangkat dan by the way kalian apakah suka gua uh, uco versi uco kayak gini ya bro bro uh, silahkan komen di bawah ya karena gua baca kemarin ya gua baca di channelnya ricky ya kalian banyak yang suka gitu loh apalagi pe, gua pers persen kayak gini ya bro Bro mantap sekali kalau kalian sukanya mantap oke okay, dan itu midi mobil support juga sport waduh lebih sport gua anjay oke okay. dan etetetetet et, et, et, et, aduh oke okay. jadi gua masih ugal-ugalan ya bawa mobilnya dan by the way uh, untuk episode selanjutnya kalau gua udah dapat rumah berarti kita maunya enaknya apa nih ya bro nanti kalau kalian ada saran silahkan tulis di komen bawah banyak yang komen buat gua ngeternakin uh, menternak sapi dan lain-lainnya ya tapi itu Uh, salah baca gue ya kayaknya ya Salah channel coy Eh salah salah video ya Gue bacanya di uh, GTA zombie Oke okay, di GTA relive juga nanti gue bisa kok uh, Buat uh, memelihara sapi Menternak atau apa ya Namanya juga GTA relive ya Jadi ini adalah kisah nyata Eh santai coy Lalalalalala tangannya Tangannya gak jadi Woi. Kampret dah Oke okay, langsung saja uh, bakal gue skip aja ya bro -bro. Jadi gue langsung menuju rumahnya sana Mudah-mudahan bagus ya jadi uh, gua bakal speed up aja ya uh, uh, mungkin posisinya kayak gini aja deh ya Oke okay, langsung berangga Uki okay, ya, bro, bro. Kita udah deket sampai sama rumahnya. Nah, ini dia ternyata rumahnya ya. Oke, okay, di sini uh, BTW, rumahnya ini dekat pantai ya, bro. -bro. Widih, mantap, coy! Rumahnya minimalis ya, sesuai yang gua mau ya. Karena gua capek, coy. Ngebersihinnya kalau... Uh, terlalu lebar rumahnya Oke okay, jadi kita bakal letakin mobil gua sini dulu Oke okay, setan kita bakal turun bisa nggak? Widih bisa turun dong karena ini waduh gua kira tadi bakal mentok sama pintunya coy. Widih, karena pintu mobil gua ngetwe ke atas dong mamang mantap coy namanya juga mobil mal <laughs> oke okay, jadi Uh, kita ini udah sampai WD kondisinya masih uh, kinclong ya cuman di sini doang nih lecet tadi nih ya sedikit ya dan uh, kalian lihat ya perkembangan mengemudi gua udah mantap lah ya kalian lihat tadi ya di speed up-nya dan di sini gua juga udah beri, be, beli beberapa mobil ya untuk disimpan nih coy coba kalian lihat sendiri nih ini, ini, ini kaca atau apa nih Oh oke, oke okay, okay. ini kaca ya. Jadi kita bisa lewat sini ya. Ini uh, BTW kok diparkirin uh, sempit amat kayak gini ya. Waduh. Oh, oke, okay, dan di sini ada mobil sport satu dan mobil klasik uh, zaman dulu ya lah ya. Ini oke. Okay. Dan sip kita bakal review rumahnya dulu ya Bro. bro. Dan di sini ada uh, gambar kesukaan gue seperti yang di rumah dulu tadi ya. Oke, okay, sip. Dan di sana langsung viewnya langsung ke pantai coy. Mantap jiwa dah. Oke, okay, dan kita uh, lihat keseluruhannya dari depan dulu dah ya. Oke, kita coba lihat ke depan dulu Hati-hati, ini -hati, Nanti ketabrak orang nih Oke, kita bisa diri di sini nih Nah, tanpa ketabrak ya Wow, oke, mantap coy Oh, wow, ini di depannya ada air mancur ya Aduh, oke, mantap Kita uh, lihat view-nya dari samping dah ya Widi, mamang Mantap Oke, ini ada tiangnya juga di sini ya Itu buat ada teras di sebelah sana coy Oke, kita lihat di sebelahnya sebelah sini lagi ya Di sebelah kanannya ya, bro-bro Wd, coy oh, oh, naik sekali, naizu, nice, naizu. Nice. Oke, okay, dan kita uh, dari depannya masuk kayak gini ya. Oke okay, sip, mantap. Jadi kita uh, bakal review dari uh, dari tadi uh, sudah dari parkiran ya. Dari parkiran ini kita bakal masuk lewat sini nih. Oke, okay, dan kita ke sebelah kiri dulu deh. Kita disajikan ruang uh, untuk santai-santai lah ya, rebahan nih. Rebahnya bisa di sini. Dan ini karpetnya ya, oke. Okay, ini gue juga baru tahu ya ini. Uh, ada motor ya di sini ya. Oke, okay, ditempatin di tempat ini, sini ya motor yang gue kemar beli kemarin. Oke, kita naik dong Mobilnya nyala enggak? Oh, nyala njaya Nyala ternyata Oke, oke, oke Oke, okay, dan kita lepas helm dulu, set dan kita bakal uh, udah tadi review di sebelah sini ya. Rumahnya minimalis saja tapi mantep, coy. Ini mahal, coy. Udah di pinggir jalan, di pinggir pantai ini ya. Kalau kena tsunami langsung mati, gue <laughs> aduh. Oke, okay, dan kita bakal ke view sebelah kanannya ini. Uh, Oke, okay. ini adalah ruang apa ini ya? Uh, di desain sama orang ini ruang meeting mungkin ya. Dan sini ada laptop-laptop gue yang gak kepake, dan sini. Awo, coba kalian lihat, ini ada apa, coy? Ada apa nih? duit gua coy mungkin lebihan ya gua uh, ngirimnya orang kaya <laughs> orang kaya ya bro, bro duitnya banyak dong oke dan di sini juga laptop gua ada tiga ya kan ini kalau dibeliin laptop banyak amat dah gua buat apa juga uh, oke okay, dan di sini ada buah-buahan nggak kepake juga dan sini uh, tembus ke parkiran tadi langsung ya Be dibuka aja uh, ruangannya ya dibuka ya di sini nggak ada nyamuk juga kok <laughs> oke okay, dan ini btw gua... Uh, di bawah sini ada ya, di, uh, di bawah sini ada lagi nih uh, jalan, kita coba uh, ke sini dulu Oke, okay, kita bakal ke bawah ya, dan di sebelah sini ada uh, ruang keluarga ya Ini mungkin, oke okay, ada laptop lagi, dan ada uang gua yang lebihan ini ya Waduh, gue soalnya transfernya sembarangan ya Dan sini ada laptop lagi, dan uang gua sembarangan ya, mungkin terlalu banyak ya Jadi gua uh, uangnya diletakin sini ya bro-bro Waduh, orang kaya Oke, okay, dan di sini ada TV uh, berapa inch ya? Ini mungkin 64 inch ya. Dan di sini ada speaker-speaker lainnya, dan ada juga DVD. Di sini sofa untuk duduk, dan ini ada ini apa ini? Ini mungkin sofa lipat ya. Oke, okay, buat duduk nyantai-nyantai buat langsung ngeliat arah pantai sana ya. Bro, bro, mantap jiwa coy. Oke, okay, dan kita bakal naik ke lantai duanya ada ya. Ada apa di lantai duanya coy? Oke okay, di lantai sini Oke okay. dan di sini ada apa lagi ada uang wow, orang kaya <laughs> Oke okay, dan di sini uh, buat nyantai-nyantai lah ya buat uh, ngeliat uh, jalanan sana yang suntuk dan di sini ada komputer lagi buat mengerjakan ada mungkin tugas atau ngirim uang gua yang sangat banyak gitu ya dan di sini ada yang pilarnya di bawah tadi ya yang uh, ada pilarnya di bawah dan sini ada laptop lagi. Oke, gua letakin di luar sengaja ya buat uh, kalau ada orang yang mau ngambil Silahkan ambil ya. Orang kaya. <laughs> Oke okay, dan di sini ada juga buku-buku yang sering gua baca lah ya. Oke okay, dan di sini uh, ada laptop lagi dan sini ada duit ya. Kalau ada orang perlu duit silahkan ambil ya orang kaya. <guluh> Aduh oke okay, dan kita uh, udah review ini dan di sebelah sini ada apa lagi coy? Ada duit lagi orang kaya, laptop lagi banyak amat ya gue laptop ya. Dan di luar sini ada apa lagi? Ada duit lagi orang kaya. <guluh> Dan di sini, oke, okay, di sini kita bisa uh, nge view seperti di sana ya. Oke, okay, dan di sini ada sofa dan uh, buat nonton TV lagi. Ya, ini mungkin TV-nya lebih besar daripada di bawah tadi. Dan di sini ada TV lagi, coy. Nani? Oh dua ya? <laughs> oh dua ya, TV-nya. Oh ini buat terbahan. Iya, buat rebahan Di sini buat tidur ya, bro-bro. Oke, okay, safe kita. Uh, oke, okay, dan di sini ada uh, apa lagi, coy? Nih, kalian lihat nih, ada apa nih? Ada dolar lagi, orang kaya. Oke, okay, dan di sini buat rebahan ya untuk mempergelap kulit bisa di sini arah bahan langsung. Oh. Uh, melihat arah sana coy, Wid, birunya langit yang sangat indah. Oke, okay, sip. Dan di sini lihat lihat ada apa lagi? Laptop dan uang lagi, coy. Berhamburan sekali. Aduh, dan sini ada kayak TV-nya enggak? belum dihubungkan ya karena ini rumahnya baru mungkin dan sini uangnya ya sengaja diterapin di luar oke okay, sip dan sini kita bisa ngelihat view wd itu ada air mancurnya ya air mancurnya ini uh, dari emas ya airnya dari emas <laughs> aduh sombong amat gue anjay oke okay, deh ya bro, -bro. oke okay, ini jadi rumah baru gua nantinya gua bakal tinggal di sini aja lagi ya bro, -bro. Jadi uh, untuk episode-episode selanjutnya bakal gue lanjutin mulai dari sini aja ya bro-bro mantap sekali coy. Oke okay, sip dan ini udah menjadi rumah baru gue coy mantap jiwa. Oke okay, bro-bro sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian yang sudah nonton uh, kegiatan gue pada hari ini ya. Yaitu GTA Relief nya ya. Jadi ini adalah rumah baru gue dan di belakang kaliannya sendiri coy. Orang kaya, <laughs> aduh jadi kesel gue. Jangan kalian jangan kesel ya ngeliat muka gue kayak gitu. <laughs> dan ini uh, adalah penutupannya gue di sini ya biar uh, kelihatan orang kaya ya bro-bro. Mm, oke okay. jadi mantap sekali. Jangan lupa like, like, share dan subscribe video di video ini dan pantengin terus caranya si Riki Rahman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya di GTA Live dan sampai jumpa dari TikTok.